Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ashadu alla ilaha illallah Wa ashadu anna muhammad dan abdu wa amma ba'du. Jumpa kembali dengan Akidah channel pada kesempatan kali ini Semoga ikhwan villa semuanya selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin amin ya rabbal alamin Masih dalam video-video reaction untuk kali ini Mari kita bersama-sama menghadang dan membantah para penghujat mana pada dalam video ini si Saifuddin memberi judul Yesus yang tersalibkan terima Yesus dosamunol Oke kalau kita melihat satu judul mungkin dia sedang melakukan pelayanan Tapi setelah kita telisik mana di tengah-tengah pelayanan itu Dia tetap menyampaikan satu hal sebuah kebencian Yang dimana mengatakan Ajaran-ajaran Islam itu dinarasikan sebuah racun untuk anak-anak bangsa Bagaimana videonya? Kita simak yang berikut ini Wah kampanye, ya memang kampanye Kampanye damai sejahtera Kampanye hidup rukun Dan tentu saja saudara-saudara saya yang seagama dengan saya dulu kalau sudah dengar khutbah kayak begini mereka mundur takut alergi takut murtad padahal nggak perlu saya bukan peramal saya bukan pawang hujan tetapi saya membaca sejarah melihat sejarah perjalanan akan terbukti terbukti apa apa yang saya katakan, apa yang saya ucapkan, hapuskan 300 ayat gombal gambur keong racun, supaya tidak meracuni anak-anak bangsa ke depan. Jadi di sini uh, dia melakukan satu pelayanan, tetapi di tengah-tengah pelayanan tersebut dia mengatakan bahwa ingin menghapus ayat-ayat yang dia katakan adalah sebagai keong racun, dan si Udin ini menganggap kalau kita nonton videonya itu tidak berani. Apa katanya? Takut kalau kita murtad, tidak bakalan karena kami umat Muslim. Itu tahu apa yang kamu sampaikan. Itu hanya hoax dan narasi-narasi kebencian untuk menggiring publik supaya terpengaruh dengan apa kata-katamu. Semua umat Muslim tahu maksud dan tujuanmu, tetapi kami, ya, sebagai umat Muslim, tetap harus menghadang orang-orang yang menghujat, menista seperti kamu, supaya saudara-saudara kita yang... Masih awam Tidak terkiring dengan huak, -huak dan Narasi-narasi kebencian Dari si Udin ini Beginilah Iqmanfullah semuanya Setiap hari seperti ini Alasan pelayanan Dikasih judul pelayanan Tetapi isinya apa Di tengah pelayanan itu Menarasikan ajaran Rasulullah Itu seperti ini dan seperti itu Memang sangat menampakkan sekali kebencian terhadap Islam Sehingga memang dia ingin Apa yang menjadi misi si Udin ini cepat tercapai Tetapi apapun itu kita yakin Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan membiarkan orang-orang seperti ini Tetap hidup damai Dia akan Tertawa dalam kesengsaraan kenapa dia tidak berani pulang ke Indonesia Tapi pura-pura dengan tegasnya dia aman di sana Padahal hatinya kalut seperti orang yang tidak memiliki pendirian Sehingga dia tidak pernah mendapatkan satu titik kedamaian Nah, kekacuan bangsa ini jika saudara-saudaraku semuanya tidak mendengar apa yang sudah saya katakan bahwa kejahatan bangsa ini oleh karena dia tertipu oleh agama dia ter eh, apa namanya tertipu makan keong ternyata keong racun yang meracuni otak hati dan pikiran anak-anak kita karena kesalahan kita menerima ajaran dari luar toh ajaran lebih dalam yang di dalam negeri itu banyak sekali lebih bagus lalu kenapa kita terpesona dengan ajaran tulisannya aja susah dibaca Bacaan Komat Kamitnya juga nggak ada yang ngerti. Opponeum itu angel, angel. Nah, ya. Jadi pemusnah peperangan itu akan terjadi. Saya ngeri untuk membayangkan apa yang terjadi atas bangsa kita ini. Jadi di sini ya dianggapnya apa itu semua adalah keong racun. Jadi dianggapnya apa yang ada di dalam Islam itu adalah keong racun yang akan meracuni anak-anak bangsa. Dan sangat lucu sekali ya si Udin ini ya. <tuh> dia katanya tidak uh, bukan beramal tapi dia menebak akan terjadi seperti ini, seperti ini. Takabur jadinya menabak sesuatu hal yang itu sudah menjadi hak Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini sangat kelihatan sekali ya si Udin ini semakin benci dengan Islam. Kenapa? Dikatakan ajaran seperti ini dikatanya keong racun yang siap meracuni anak-anak bangsa, apalagi orang Jawa. Nah, saya loh orang Jawa. Nah, orang Jawa ini kan banyak perasaan enggak nggak ngapa-ngapain baca juga bisa. Nah, di sini sangat sangat kelihatan ya si Udin ini malas berarti, malas belajar. Malah menarasikan orang Jawa apalagi orang Jawa komat kami seperti susah. Orang Jawa perasaan nggak enggak ada, ada masalah. Nah, dia pula mengatakan kenapa harus percaya dengan ajaran dari luar. Sekarang begini ya. <tuh> Kristen memang dari dalam negeri, dari Indonesia. Lucu ini, jangan percaya pada ajaran dari luar. Ya, loh, kak, loh, ini jangan percaya dengan Kristen. Itu memang Kristen dari Indonesia, Kristen dari Yunani. Kan gitu? Nah, itulah iklan semuanya, ya. Uh, mengatakan orang lain tidak sadar dirinya sendiri itu siapa Dan mengolok-olok ajaran Islam tapi tidak sadar Kristen itu juga dari mana Tapi dalam satu konteks dari mana dari manapun asal satu agama Tapi kalau memang itu benar-benar ajaran yang datang dari Sang Maha Pencipta Alam Semesta pastinya kita enggak memandang itu asalnya dari mana yang jelas Al-Qur'an sudah menjelaskan kalau Islam itu benar-benar agama yang datang dari langit yang disampaikan melalui malaikat Jibril diterangkan di dalam Al-Qur'an diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk umat manusia di seluruh dunia jadi si Udin ini gak sadar ya. Nuduh-nuduh Islam dari luar. Ternyata Kristen juga memang dari Indonesia. Nah, kalau mengatakan di Indonesia banyak. Memang kamu agamanya apa? Kan gitu. Ikhwan bila ya. Kita lanjutkan videonya. Nah, sekarang ini rame saudara-saudara. Bahwa mereka pesantrennya itu di mana-mana. Mereka adakan semuanya kegiatan-kegiatan yang tidak produktif, hanya untuk menyiapkan pengajian-pengajian kayak begitu. Mereka nggak mau kerja, nggak mau sawah nggak mau untuk bekerja menghasilkan hidupnya. Sepertinya mereka ini tak dari mana dapat uangnya itu. Itu apakah hasil tipu-tipu jadi begitu? Ini malah tambah lucu ini ya, <tuh> mengomentari orang-orang saudara-saudara kita, santri-santri yang ada di dalam pondok pesantren. <tuh> ya, urusannya dengan si Udin apa gitu, orang mondoin anaknya, orang mondok pesantren, belajar ilmu di pondok pesantren. Toh juga enggak mengurangi duitnya si Udin, enggak meminta biaya sama orang Kristen, enggak meminta biaya sama si Udin. Jadi <tuh> kok baper gitu, kok rempong dia ini. Nah, dia mengatakan kalau lulusan pondok pesantren itu tidak uh, siap kerja atau tidak uh, ada apa ya, kesannya tidak ada gunanya. Di sinilah dia ini menggiring opini publik supaya terkikis orang untuk niatan memondokkan anaknya. Lah, yang mondokin kita, yang repot kok dia. Kan lucu. Sangat banyak sekali orang yang berkompeten di dalam uh, di negara Indonesia ini lulusan pondok pesantren, dan kita bisa membuktikan kok cerdas-cerdas. Dan sumber daya manusianya memang benar-benar bisa membangun bangsa. Nah, kalau si Udin mengatakan seperti itu bahwa lulusan pondok pesantren itu tidak ada gunanya, tidak berkompeten, dan seperti itu dia kan. Hidupnya di dalam tempurung Tidak pernah tahu perkembangan yang sebenarnya Nah jadi dengan pemikiran sempit itu Menggiring opini publik Supaya dia percaya dengan si Udin ini Dan itulah usaha-usaha si Udin Untuk mengikis keimanan-keimanan saudara-saudara kita Supaya berkurang orang untuk berniat Memondokkan anak-anaknya tapi insya Allah saudara-saudara kita tetap tidak akan terpengaruh dengan apa yang dikatakan si Udin. Tapi tugas kita mengedukasi meluruskan tentang pemahaman-pemahaman seperti ini, supaya tidak di, uh, tidak ter, uh, mempengaruhi untuk saudara kita yang masih benar-benar belum tahu. Jadi itulah Ivan Villa Kita lanjutkan videonya. Sebentar Kita skip Cemen itu. Cemen pemerintah ini Tapi kamu Nah Malah dia mengatakan Pemerintah ini cemen Nah kan malah Kacau nih Dia mengatakan pemerintah ini Cemen Yang cemen itu Kamu atau Pemerintah jadi mengatakan pemerintah Cemen ini maksudnya apa coba? Ini sudah penghinaan ini. Kalau mengatakan pemerintah itu Cemen. Kita ulang videonya. 1526. Cemen. Cemen pemerintah ini. Tetapi kamu akan tahu semuanya. Siapapun yang memerintah bangsa Indonesia ini. Harus tunduk kepada apa yang dimau oleh Tuhan Jadi begitu Kalau mengeraskan kepala Kalau menurut logika kamu begitu Hancur Indonesia ini Nah hal-hal <tuh> yang seperti ini ya Ikhwan Vila semuanya Setiap hari ditebarkan Padahal Indonesia itu tidak terjadi apa-apa Dia iri dengan adanya mayoritas di Indonesia ini beragama muslim Dan pastinya kalau namanya mayoritas muslim Pemerintah itu banyak juga yang bekerja itu adalah muslim Tapi bukan berarti mengesampingkan orang yang di luar agama Islam Pastinya semua itu dilihat dari kompetensinya Dari kemampuan yang pasti juga dari tingkat kecerdasan dan pemikiran yang bisa maju jadi si Udin ini kelihatan sekali dia ini ingin dihormati ingin dipakai tapi tidak pernah dihormati dan tidak pernah dipakai jadi selalu menarasikan bahwa Indonesia ini sudah diracuni oleh ajaran-ajaran yang menurut dia tidak baik atau katanya keong racun yang meracuni anak-anak bangsa nah kalau kita boleh membuka Bible secara serampangan seperti Si Udin, ini mungkin lebih apa ya? Lebih ramai lagi sebenarnya, cuman kita jangan tidak boleh, eh, uh, monolog ya, membuka kitab orang lain. Kalaupun Si Udin seperti itu, ya pantas dia penghujat. Kalau kita, umat Islam, dilarang untuk menghujat sesembahan orang lain. Yang pastinya kita tetap menjaga kerukunan antarumat beragama Kita bantah, kita sanggah, kita hadang para penghujat seperti ini Semoga ikhwan vilas semuanya bisa menyikapi dengan bijak Apa yang dikatakan oleh si penghujat ini Yang pastinya kita sama-sama mengedukasi kepada saudara-saudara kita Supaya tidak terprovokasi dengan ucapan-ucapan si Taifudin Demikian video singkat sebuah reaction dari Akidah Channel, semoga bermanfaat dan semoga bisa sedikit mengedukasi untuk ikhwan. Villa semuanya tetap, saya ingatkan tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga hadirnya Akidah Channel sedikit bisa. Menambah keimananan kita secara pribadi, saya dan juga saudara-saudaraku semuanya, semoga bermanfaat. Insyaallah, amin, amin ya Robbal 'Alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi.